sakan perinya hingga ku hampir gila. Ku berhak bahagia seperti yang lainnya. Inilah saatnya ku harus beri to be a fag boy